Muneh nih. Ada Hah, maju Janit. <imitation> Janit bro inna, abis inna istirahat mama. Jan bus ke kenaikan, pahing ya bus bus bus Ini Kabar agak lepas karena ini ya, yang dekat Ini karena hal yang mencari. Ini adalah hal Api, ya itu kemudian itu eh metpe kan belumba hari ini sabda ini dan naya ti lah Maret 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 En komoda vita? Se paisa bai. Power ho aga ta. Ai man Wet me je peret ene kado sukunta hanta nte kate kate teren de te ene de te ene me penem me kado siete oke mangki dan dan ti bilat i parak Oke, apa? Lokom nih ya villa. ganda. Ganda ganda Nih, Sabang kani lu balagan. Maksudnya alu sunlight ini. Like covid mandah. Maksudnya ini kapan? Apian? Ada behupar hambu. dia Ini dia na. Ada best, indah, semen tipar. Epa Nih, kita yang terjadi di sini nih, nih, nih, nih, nih,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 Kita lupa kante balon kamu ini sekali, pi negra. Pak ini sekali, dia ngapian nih, balesin diatian. Oh, tende gila. Eh, kok batang emang bahan ini sekali, Eh, sama dia nih. Hati lebar terate, kayak yang dia Kota-kota boleh sendek pula, may patah sendiri ගස් Penan deh, penikai warna tua mungkin iman. Oh, alter last time dia biubakan penan lah. di Garden World send. Oh, pasti Pettikala. Anamana pannila api me. Bye bye bye. Eh, Nanatar belah gaun medin pada angkat tada supiriah, supiriah walet tawil bela lebaran taneh, de description kebaran de ke, location di e hey. ke da alatian nah, enang api bahinda pada angkat ya alat hai, apa tapi ini sekali medingnya mah udah ke shortcut take ya nih, shortcut api Kisikak ma na. Di dalamnya, tuh full aneh. kita skill dia nongol, kat. Hai, Hosani, Hosani, hah, tapi, hunas, kiri, lagi, dapat angkat, oh iya, tanning tangan, ada yang ngeweitin, nih, puan, aduh, kalian, empat angin, eh, kaya, gue, agen, darul, dus, karki, awak, kerelah, curi, dia, anti makan hari berdagang itu yangku kamu hari, on the top ini kan, untuk hari video nonton, tapi na, like ya,